kembali lagi bersama saya Syah. di sini saya akan membahas gimana caranya ganti screen color di Canon EOS 900D dan semoga bisa membantu kalian semua dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe kalau tidak buat channel ini dan komentar, klik tombol loncengnya dan jangan lupa kalian share ke teman kalian yang membutuhkan dan like juga video ini kalau kalian suka usah lama-lama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 pertama-tama yang kita butuhkan baterainya yang pasti gak pakai memory gak apa-apa karena kita akan ganti aja kalian bisa buka tutup lensanya ini udah kita buka ya langsung aja kita nyalakan kita switch ke atas untuk tombol on oke kalau nggak ada memorinya ada informasi seperti itu ya Kemudian di sini tampilannya seperti ini, dia warnanya putih. Dan kalau kalian mau pindah, kalian bisa masuk ke menu. Menunya di sini ya. Kalian bisa pilih aja. Nah, udah ada seperti ini. Kalian bisa pilih yang di sini, pengaturan. Yang kuning ini. Ada tiga kan. Kita masuk yang pertama. Di sini ada tulisannya Screen Color tinggal kita tekan aja set nah, kita tekan ke atas atau ke bawah juga di sini tampilannya seperti ini kalau kalian pengen yang warna kuning boleh ini kalau mau yang warna apa ya warna agak kemerah merah ya bisa pakai ini mau putih boleh mau hitam juga boleh kalian bisa pilih aja ini mau kita ganti yang ke hitam. Oke, okay. screen color 1 Oke, okay, ganti lagi yang warna putih. Oke, okay, kita ganti yang ke hitam. Kita bisa klik menu "Lagi" untuk mengembalikan. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau ganti yang warna putih, kalian bisa pindahin lagi aja warna putih, nah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba-coba ini satu-satu. Kalau ini warnanya gimana ya? Oh warnanya seperti ini, agak kemerah-merahan, agak merah kecopan gitu ya. Kemudian kalau mau yang warna kuning, kita bisa pilih ini. Kita bisa lihat hasilnya warnanya seperti ini. Dan kemungkinan untuk warna-warna ini Pastinya ada fungsinya sendiri-sendiri Mungkin untuk di um, outdoor Mungkin kalian bisa pakai yang warna-warna warna gelap Jadi kalau ada warna, um, warna-warna gelap Nanti biar bisa kelihatan waktu di ruangan terang Dan warna-warna cerah bisa kelihatan di ruangan gelap Seperti itu Jadi fungsinya seperti itu ya kalian bisa pindahin sesuai dengan kebutuhan kalian kita mau pilih yang lelaki aja seperti ini tampilannya oke seperti ini tampilannya semoga bisa membantu kalian dan ini kita pakai Canon 600D kalau sudah jangan lupa kita matikan lagi oke kita pasang tutup lensanya dan kita cabut baterai kita lepas baterai kita lepas baterai oke teman-teman sekian dari video kali ini semoga bisa membantu kalian untuk um, gimana caranya mengubah screen color di Canon 600D jangan lupa kalian like video ini kalau suka, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Buat kalian yang mau ajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Kalian bisa tambahin juga di kolom komentar. Salam sahabat fotografi, videografi, dan share kamera. Salam, misalnya.